Kau bisa patahkan kakiku Tapi tidak mimpi-mimpiku Kau bisa lumpuhkan tanganku Tapi tidak mimpi-mimpiku Kau bisa merebut senyumku Tapi sungguh tak akan lama Kau bisa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 Itu kita Bula bukan kehendaknya huh. Tidak satu pun culasmu Akan bawa bahagia